Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Keluaran 4 ayat 21-23 Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Keluaran 4 ayat 27-31 Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan Dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa Serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka, dan sujud menyembah. Keluaran 5 ayat 1-2 Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal Aku, Tuhan itu, dan tidak juga Aku akan membiarkan orang Israel pergi."